Oh mampus lu sama gua, bro peluru gua kurang Kuat terbang, samurail, wah oh, mampus lu kena kill bro, bro, bro kita mati bareng di sini bro, kita mati bareng anjay, bro bantuin gua bro peluru gua persil banget bro, anjir mati lu sama gue Ah! <laughs> Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel tontonan aja masih bersama saya Samudirep, Solbas Kuro Ahmad, bro uh, Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel saya Saya ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman Kali ini saya mau nyobain game ini, bro Nyobain game War Robot, bro Ini game agak ruwet juga, bro, kayaknya, bro Masa saya kalah mulu, bro? Gak pernah menang, bro By the way, saya baru punya dua robot Namanya Duster Destir Namanya Destir sama Kosak Oh, game ini lumayan bro cuman uh, apa ya ininya mahal bro ini apa ini? menang oh menang. Uh, saya mau upgrade ini dulu deh mau upgrade robotnya di upgrade dulu kali ya bro ya upgrade dulu operasi oh uh, bro eh, 500 mahal re 500 re 500 itu mahal lo bro Serius, saya kalau mau mau top up game ini tuh males bro Karena apa? Karena ini Serba mahal Terus udah gitu <tuh> Enggak sih, enggak sih Kamu punya satu slot kosong untuk robot kamu, coba beli Slot kosong eee, Penahan tubuh saya itu Penahan robotnya kurang bro inventaris, inventaris sedang kosong-kosong. Itu nawarin, Bro ya, Bro ya. Wadidaw men, Destroyer. Kepal. Ah, oh, inilah beli ini dah. Ini nih, Bro. Mantul ini, Bro. Oke. Okay. Modal gua biar punya tiga robot. 10 ribu, Oke. Okay. Oke. Okay. 13 Oke, okay, 40.000 Oke, okay, stop Udah sampai sini lagi Sini aja uh, Langsung Saya beli robot ya, bro Belanja robot Molot Molotnya tambahin Molot ringan Molot yang mana, bro? Eh, tadi ada modul, rek. Naik Oke okay. Oke okay upgrade oke okay, ini mumpung masih murah besok mahal pasti bro percaya deh oke okay, berhenti udah cukup back Oh, kita masang lagi yang lain penahan tubuh ada nggak modul level 5 bro saya baru level rendah banget ini apa ini yang tadi krok coba ini Beli 50, oke okay, men, terpasang, oke okay, ya, terpasang, naik 10.000 ribu, oke okay, biar bisa naik bro, upgrade, oh, gepat, molot oke, okay. lah oke, habis ini rek, serius deh habis lama-lama bro oke, okay, saya mau battle bro perang kita, waktunya perang saya udah punya tiga robot, bro. Desir, Gepat, sama Crosscap, kocak cross Oke, okay, men. Oh. Oh. Semakin tinggi peringkat klan, semakin banyak tugas klan yang muncul setiap hari. Oke, okay, men. Oke, okay, Mamen Tapi gue kalahan mulu, bro. Ini, di sini musuhnya ampuh-ampuh. Belum dibeli. Oke, okay. saya pakai yang destroyer dulu, bro ayo men saya belum upgrade yang ini destroyer mahal re. Upgrade-nya mahal blank apa gue ditembakin pocak oh, ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit ngirit, ngirit. Anjir gua kenarek, gua kenarek. Sedus gua kena, gua kena, gua kena. Anjay, anjay, anjay rek, anjir, rek. Pas nih. Dia ngumpul bro di sana bro. Gua gak bisa terbang, soalnya rek oke. Udah banyak yang mati, gua maju ajar lo. Ayo, bro, kempur ini bro satu bro mampus lo, mampus. Satu nih, Bro Wah ah. Bro, gue datang Yang ini gak bisa terbang ah kita samaan Bro, punya lo keren banget, Bro Serius Oke okay. Lain depan mata, Re Anjay Loh Kita mampus bareng, anjir Puset Puset dia nyari yang lemah bro, dia nyari yang lemah dia nyari yang lemah dia nyari yang lemah, serius deh gua gak punya Rek. kau bisanya nembakin doang wow! mampus lu sama gua, bro buru gua kurang Gua terbang, samurai Wah wow, mampus lu kena kill. Bro, bro, bro, kita mati bareng di sini. Bro, kita mati bareng. Anjay bro, bantuin gua berisik banget ya. Bener, serius, <laughs> bro. Ini gak ada yang bantuin saya apa ya, buset. Gua punya tiga robot doang bro Gua punya tiga robot, tambah deh seribu anjir terkunci rek Gua mau ini loh, upgrade ini bro mahal banget mau bikin pelindung bro, pelindungnya gimana bro kira-kira bro mau lot, mau banget rek terpasang standar, tidak bisa dibeli di toko Wah, anjay gokil ini bro! Uh, gokil lu! Wah, tidak bisa beli di toko Ringan tuh, percepat! Oke, okay. au! Oke, okay. upgrade level 4 au! Keluar ribu Oke, okay. kepat! Oke, okay, bro Baik Pak. oke okay, kita perang, kita tempur Kita tempur, men Sekali lagi ya, men Ini Masih kalah peluru saya, bro oh, Rudalnya masih kurang gede, bro punya saya, bro Rudalnya masih kecil-kecil banget, bro Coba ya, gue nyobain dari yang pertama, bro Gepat dulu, bro Mana temen teman gue? Pertempuran mulai dalam. oke, okay, men Tuh gue gak bisa terbang bro Belum bisa terbang gue bro Ngapain gue ditembak Karena gue gak bisa terbang Gue milih muter Muter ke sini, muter Muter Oh no Oh no no no no no no no no no no Bro Anjay. Ayo bro kita ngumpul bro jadi satu. Woi, ini tempur, rek, tempur. Oh no bro, no bro, no bro satu, bro. Tinggal pergi. Tinggal pergi, rek. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, anjir, ke bawah, ke bawah. Bro, ke bawah, ke bawah. Nah. Oke. Okay. wait, waduh. Gak kena, bro. Dia, bro. Astagfirullahaladzim, bro. Ganti robot. Sorry, gue telat. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Come, on, bro. Come on, bro. Ini musuh makin banyak, rek. Anjir, musuh robotnya. Ampuh, ampuh banget, bro. Gue datang, bro kita pasti bareng, gua berlindung di belakang lo, ah lo mati duluan bro, bro bro lama, bro lama, bro lama, bro lama, bro lama, bro lama, bro lama bro lama, bro lama, bro lama, bro lama, ini siapa yang nembakin gue, dia warnanya sama kayak itu bro wah mampus lo, gua pergi dari sini, gua pergi dari, Biar dia mati, Bro. Biar dia mati, Bro. Oke. Gua terusin ke bawah. Gua anjir gua enggak bisa naik, Rek. Ono, oh, Bro. Ono, oh, Bro. Ono, oh, Bro. Pas. Aspro mengger, Bro. Bro, peluruku habis, Rek. Peluruku habis, peluruku habis, peluruku habis peluru gua habis ini ada penangkalnya re anjay anjay anjay Anjay bro gua tembakin bro bro anjir anjir, anjir, anjir. mana gak pas re gak pas re anjir dia dia gesit banget bro dia gesit ah, luru kita habis bro kita duel di sini, kita duel kita duel kita duel kita duel kita duel kita duel kita duel kita duel, kita duel kita duel, kita duel, kita duel, kita duel anjir bro, gue dikeroyok bro, gue dikeroyok, bro ala ilaha illallah muhammadir rasulullah bro, satu lagi men bro, gue dateng satu lagi men, gue dateng men siapa nembakin gue bro, peluru kuat, kursi banget bro, anjir mati lu sama gue Teruskan pertempuran, kalah Rek, kalah Rek, kalah Kalah men Apaan sih? Aduh Tambakan hadiah, no ini banyak iklan Apaan suara direput ah? Ah, masa gua membunuh nol bro? kunci, ke pertempuran lagi, oke bro once again kita kembali ke pertempuran lagi bro kali ini saya nggak boleh wafat kalau terlalu banyak yang dulu deh no pancing dulu men temen gue gede-gede banget bro tenaganya bro Wah asem. Ini kalau kayak gini tuh harus ngumpul, harus ngumpul, harus ngumpul, harus ngumpul, bro ngumpul ngumpul ngumpul. Ini gue pengen punya mulut begitu loh. Weh buat. Azinku yang ditembak, rek Gue lari, gue lari, gue lari, gue lari, gue lari. Gue lari, lari ke sini, re. Gue lari ke sini, re. Golar ke sini ini ini ini. ini. Hap saya kecil banget, Bro. Ya Allah, Bro, ini mah cuma yang gol perutnya doang, Bro. Bro, buru gue kecil, habis lagi. Udah buru kecil, habis. Nah, nge-lag lagi, cok Mana men? Mampus lo, lo mampus hari ini lo mampus hari ini lo mampus hari ini lo mampus pusat gue dibombar direk, puset, puset, puset, puset gue dikeroyok bro men, gue dikeroyok men, gue dikeroyok, gue dikeroyok, gue dikeroyok. Astaga perlu hal masuk robot. Mampus lu sama kue. Wih, mau kemana lo? Wih, wih, wih. Berisik banget. Mati satu. Aspro, Aspro, Aspro Dia ngumpet, dia ngumpet. Dia nggak habis-habis, rek. Dia nggak habis-habis. Dia nggak habis-habis, rek. Punya gua habis ini nih burungnya nih tembakan saya saya kena saya saya kena saya saya kena bro ini gak ada medis ya bro medis medis medis medis kubat kubat kubat nuk banget reh ini dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Udah dari sini aja. Dari sini aja. Ada ketutupan, ketutupan rek, ketutupan rek, penutupan rek. Re. Berisik banget ini di mana? Bro, gue datang bro, gue datang bro, gue datang bro. Gue takut ke Sileo doang. Robo saya kecil banget bro. Tembak ini. Loh. wah kita mati bareng bro gak deng gak deng gua mati sendiri ini gak habis habis dia rek dia gak habis habis rek wah gk oh alau men anjay mampus lo oh, woooo oh, oh, oh. keborek keborek keborek Kempur, kempur, kempur, kempur, kempur, kempur, kempur. Mampus. Double kill. Thank you. Ono, oh Bro. Robot gue tinggal satu rek. Kalau gue kali ini gagal, nggak berhasil, gue minta maaf rek. Ini pro satu lagi, Bro. Wow! gua dendam mama lo, gua dendam, gua dendam, gua dendam, gua dendam. mau kemana loh mau ke <laughs> <Wah! laughs> bro triple kill re, anjay. Mensorry, sorry buat teman-teman yang ber yang bertahan. Uh, Wah double kill, <laughs> oke, okay, buat Tamas kill re. Mana teman-teman saya ini Astagfirullahaladzim, bro. Oh, ini yang lebih kokin nih, bro. Wuh, on, bro. Kokil emang oke okay lah. Gue ninggalin pertempuran ya, bro. Ninggalin pertempuran karena buset banget ini, bro. Gua senjatanya nggak mampu. Senjata gue nggak mampu, bro. Penawaran khusus harga terbaik. Alah, enggak. Lo permainan mulu, lo. Enggak beli beli men <laughs> beli men oke okay. thank you buat teman-teman buat teman-teman yang uh, udah hadir di channel saya saya ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman mudah-mudahan menghibur dan menyenangkan kita main game bro kita bermain krim. game game game game oke okay, oke okay, oke okay. udah udah udah udah udah udah udah ntar kalau begini gatel saya re gatel ntar gue re udah udah udah udah udah ntar gue gatel ini upgrade dulu bro bentar upgrade bentar upgrade bentar Oh, Molot Naikin lagi, naik Naik Hah, gak cukup Manjir Oke lah Jengkel gue, bro Naik Ah, mpuh Oke okay bro, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel saya. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, thank you, thank you, thank you.